Tebarkanlah jalamu, oh guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruh, saya akan pergi. Tebarkanlah jalamu Sebab ikan tak berenang ke dalam penggorengan Tebarkanlah jalamu Beragam jenis ikan Tidak membuat jalan runyam Sebab dalam jala kasih Kita semua bersaudara Memang burung tidak menanam padi Dan tidak kelaparan sampai mati Tapi ingat bang datang tempat padi tumbuh sebab sejak semula padi tidak dicipta tumbuh di ujung paruh I'm not the only